Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara enable atau bagaimana cara mengaktifkan Cloud Save pada game di Steam ya, jadi mungkin kalau kalian mau pindah sistem atau mungkin kalian misalnya mau pindah dari PC ke laptop atau dari laptop ke PC, kalian nggak harus ngulang gamenya gitu, dan kalau kalian ngulang gamenya jujur, menurut saya buang-buang waktu sih karena kalau misalnya kalian uh, main MHW nih udah 2000 jam atau udah 3000 jam kalian ulang lagi dari awal juga menurut jadi males sih kalau main gamenya harus dari nol gitu ya kalau kalian misalnya gamenya Cuman tamat satu jam dua jam kalian ulang lagi dari awal Gak jadi masalah gitu cuman untuk cara um, mengaktifkan cloud save-nya ini gampang banget tinggal kalian buka aja Steam kalian gitu dan tinggal kalian uh, klik library terus kalian klik yang collection tapi gak semua game bisa pakai cloud save gitu contohnya di sini adalah Just Cause 3 gitu jadi mungkin kalau kalian misalnya hapus Just Cause tiga kalian misalnya atau kalian install ulang PC kalian atau laptop kalian kalian main lagi gitu ya itu bakal ngulang dari awal kalau save gamenya kehapus misalnya kalian uh, completely clean installation mungkin untuk laptop atau PC kalian ya kalian bakal ngulang lagi dari awal karena untuk game Just Cause tiga ini enggak ada fitur yang namanya cloud save ya jadi kalau kalian klik kanan di sini terus kalian klik properties terus kalian klik yang tab updates gitu ya update di sini di sini tidak ada pilihan cloud save jadi cloud save nya ini ya semacam apa ya, semacam online storage kalau di PS gitu ya, online storage untuk uh, simpan save gitu ya, kalau di PS untuk yang berlangganan PS Plus, jadi kalian nggak bisa membackup secara online, kalau mungkin untuk backup offline bisa aja, tapi jujur menurut saya sih kalau backup offline itu nggak disimpan di situ tempat gitu untuk uh, save file itu, apakah di dokumen, apakah di folder gamenya, apakah di mana, saya juga kan nggak tahu, karena untuk PC itu beda-beda gitu untuk uh, lokasinya walaupun umumnya adalah di dokumen gitu ya di data C biasanya. Tapi kalian bisa cari aja game yang bisa enable untuk load save-nya. Misalnya di sini ada Persona 4 Golden, saya baru beli juga sih, baru main bentar gitu. Di sini kalian bisa klik uh, properties gitu ya, terus kalian bisa klik yang updates di sini dan nanti di sini akan ada tulisan uh, Steam Cloud gitu. Walaupun di sini kayaknya ada batasnya untuk kalian uh, bisa upload file atau mungkin kalian bisa simpan di online storage dan ini 95,34 MB ini bukan uh, per akun kalian gitu. Jadi ini kayaknya per game ya. Karena di sini kalau kalian misalnya uh, contohnya ya di sini kita akan klik yang Horizon zero down. Di sini kita akan melihat untuk yang update nya di sini, di sini 297 uh, MB gitu. Jadi 300 MB yang tadi 95 gitu jadi ini beda-beda gitu untuk uh, save file-nya untuk RE7 coba di sini kita lihat untuk update adalah 2 giga gitu ya mungkin walaupun nggak terlalu gede ya walaupun nggak segede online storage untuk PlayStation Plus tapi menurut saya ya masih worth it gitu dan ini gratis gitu beda kayak PS kalau PS harus bayar dulu untuk PlayStation Plus ya untuk uh, online storagenya walaupun online storage-nya itu sekitar 200 giga ya kalau nggak salah jadi mungkin kalau kalian misalnya di PS kalian ada 2000 game gitu itu mungkin save filenya itu bisa gede gitu mungkin bisa sampai 10 atau 20 giga bisa aja gitu kalau memang game kalian itu banyak gitu dan sebenarnya di sini ya Uh, untuk cloud storage di sini bisa kalian uh, enable gitu tinggal kalian checklist aja atau tinggal kalian centang aja nah, nanti di sini akan ada tulisan enable steam cloud synchronization for a resident evil 7 biohazard gitu Atau ya person 4 golden atau ya pokoknya nanti akan ada nama gamenya gitu dan Setelah kalian uh, checklist gitu ya nanti kalian cukup close aja dan tinggal kalian play kalau untuk cloud save ini biasanya begitu kalian tutup gamenya di sini nggak akan ada tulisan stop langsung gitu jadi kalau misalnya kalian play itu karena ada tulisan stop kan biasanya gitu biasanya ada tulisan uh, stop gitu tapi untuk stopnya ini biasanya lama karena mungkin sambil uh, synchronize untuk online storagenya dan biasanya itu bakal terjadi di game online seperti MHW gitu dan mungkin untuk game online contohnya kayak MHW seharusnya sih ada untuk uh, save cloudnya Cuma saya nggak main di PC gitu jadi saya nggak tahu saya bisa ngecek nya gimana gitu karena saya nggak punya di PC dan saya main MHW itu di PS gitu karena untuk di PC banyak ceritanya gitu jadi nggak rame gitu dan mungkin untuk BDO juga ada sih ya. atau mungkin Black Desert Online atau apapun itu dan seharusnya untuk game online untuk save cloudnya seharusnya aktif dan ada dan mungkin kalau nggak aktif kalian bisa uh, coba untuk klik kanan Properties terus kalian ke tab Update terus kalian aktifin tapi setahu saya ini uh, untuk default gitu atau mungkin by default itu udah aktif gitu untuk yang cloud save nya gitu di sini update dan tinggal kalian uh, ceklis aja kalian pastiin aja untuk uh, untuk yang steam cloudnya ini uh, ceklis atau kecentang gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan mungkin kebanyakan ngobrol gitu ya dibanding tutorialnya karena tutorialnya gampang banget kalian cukup tinggal klik gamenya tinggal kalian ke tab update kalian tinggal ceklis aja steam cloudnya udah gitu as simple as that dan ya jadi cukup segitu dong untuk videonya dan teks vlogging bye bye